Your Tiga cara untuk mendapatkan view point atau VP. Ya, cara pertama adalah dengan personal point, VP yang didapatkan dari menyelesaikan misi, misi pribadi, kerjaan pribadi. Yang kedua, namanya referral point. VIP yang didapatkan dari referral kita yang menyelesaikan misi teman yang kita ajak tadi menyelesaikan misinya kita dapat referral point lalu yang ketiga adalah grup point di mana VIP yang didapatkan dari sharing biaya penarikan semua member nah grup point inilah yang sebenarnya marketing plan yang paling unik sekaligus yang paling besar dan nilainya unlimited dan besar sekali kalau anda bisa memanfaatkan secara maksimal untuk mendapatkan grup point ini ya anda perlu pahami gimana caranya dari tiga ini maka anda akan ketemu nanti celahnya anda pahamin dulu gimana plannya kedepannya nanti pasti anda punya caranya untuk gimana caranya memaksimalkan dengan cara yang anda mau oke okay? nah yang pertama adalah kita pengen bahas personal point personal point adalah poin yang didapatkan dari menyelesaikan misi ya di awal anda akan mendapatkan misi novice secara gratis ya misi novice ini adalah misi yang dikasih kepada anda setelah anda selesai melakukan verifikasi jadi Anda verifikasi dulu dalam aplikasinya, masukin KTP dan lain-lain, ikutin panduannya aja nanti di aplikasi, lalu setelah itu Anda akan mendapatkan misi novice secara gratis, lalu setelah itu Anda akan perlu menyelesaikan misinya, nonton iklannya, lalu Anda akan mendapatkan namanya VP atau viewpoint. Ya. Berapa banyak VP-nya Pak? VP-nya adalah satu misi, Anda akan dapat 0,3 VP. Jadi setelah Anda menyelesaikan misi Anda, Anda akan mendapatkan 0,3 VP per hari, dan untuk paket novice ini berlaku selama 40 hari. ya. Jadi selama 40 hari paketnya akan nonaktif ya. Akan secara otomatis akan habis masa berlakunya. Oke. Nah, Anda juga perlu memanajemen VIP Anda. Anda perlu mengerti caranya mengatur VIP supaya bisa meningkatkan penghasilan Anda, supaya bisa mendapatkan penghasilan yang optimal di bisnis video ini. Ya, saya kasih sebuah contoh biar Anda mengerti gambarannya lah ya. Nah, misalkan di hari pertama Anda menyelesaikan misi dan Anda mendapatkan 0,3 VIP di hari tersebut. Lalu, Anda mulai nih jalani terus selesai misi hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima dan seterusnya sampai hari ke empat Maka VIP yang Anda kumpulkan ada 10,2 VIP. Ya, dari mana hitungannya? Dari 34 dikali dengan 0,3 VIP, ya. Nah, setelah Anda punya 10,2 VIP ini apa yang Anda lakukan? Yang pertama, Anda beli nih paket bintang satu yang pertama, biayanya 10 VIP. Ya, Anda beli nih paket bintang 1, sisanya adalah 0,2 VIP. Ya, sisanya nih dapat 0,2. Nah, setelah Anda beli paket ini, maka secara otomatis paket yang aktif di akun Anda ada dua. Yang pertama adalah paket novice, yang sisanya sisa enam hari, karena ini udah hari ke-34 ya. Lalu yang kedua, paket bintang satu masih sisa 40 hari karena Anda baru beli. ya. Nah, income yang Anda dapat berapa? Tadi kan income per hari 0,3. Sekarang income per hari Anda meningkat. Kenapa? Karena Anda punya dua paket. Paket novice dapat 0,3, paket bintang 1 dapat 0,3 lagi. Anda akan dapat 0,6 pipi setiap kali Anda menyelesaikan misi. Ya, jadi, Anda bisa dapat penghasilan yang lebih besar income perharinya. Oke Kalau Anda punya paket yang ke-3, ke-4, ke-5, ya tentunya lebih besar lagi. gitu ya Nah, mulai dari hari ke-35, 36, 37, 38, sampai hari ke-40, sampai paket novice itu yang terakhir, Anda akan punya total 3,8 VP. Dari mana hitungannya? Dari 6 dikali 0,6 VP, 3,6 artinya ya. 6 kali 0,6 kan 3,6, ditambah yang tadi ini sisa 0,2, dapetnya 3,8 VP ya jadi total pipi anda 3,8 hari ke 41 anda perlu memperpanjang karena misi novice anda sudah habis kalau anda mau punya tetap in, punya income 0,6 pipi per hari anda harus beli bintang satu yang kedua masalahnya pipi anda nggak cukup nih untuk beli bintang satu yang kedua gimana dong ya nggak apa-apa juga ya kalau cukup anda bisa beli anda bisa mempertahankan pipi anda ya nah pipi bisa didapatkan dari banyak sumber ya ada personal referral sama grup yang tadi kita cerita, -cerita. Kumpulinnya dari manapun pun bisa beli paket yang sama tapi poinnya di sini yang mau saya kasih tahu adalah banyak sekali orang mikirnya setelah 40 hari baru dia beli paket bintang satu jangan sayang lebih bagus hari ke-34 Anda beli dulu paket bintang satunya jadi selama enam hari Anda dapat tambahan gratis 03 VIP gitu kan lumayan Anda dapat tambahan ya nah ini novice mission yang kedua kita bicara soal tabel lengkapnya di personal point ya kita Paketnya ada namanya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6. Perlu dicatat, bintang 1 sampai bintang 6 ini nama paket, bukan peringkat ya, ini cuma nama paketnya aja Paket bintang 1 biayanya adalah 10 VP, paket bintang 2 100, paket bintang 3 500, paket bintang 4 1000, paket bintang 5 5000, paket, paket bintang 6 10000. Ya, income per harinya juga beda-beda, Anda bisa lihat, bintang 1 income 0,3, bintang 2 3,099, bintang 3 15,75 bintang 4, tiga bintang lima seratus setengah paket bintang 6, tiga ratus setengah pipi ya jadi paketnya beda beda nih income per harinya nah selama 40 hari totalnya anda akan dapat kira kira seperti ini di bintang satu dua belas di bintang dua seratus dan seterusnya lah anda bisa lihat sendiri ya di dalam tabelnya ini ya anda bisa post dulu ini kalau misal anda pengen lihat nanti semuanya ya nah kalau profitnya berapa Profitnya kan secara otomatis Anda harus kurangin lagi, karena kan selama 40 hari Anda harus perpanjang ya, Anda harus, dan non-aktif nih paketnya, Anda harus beli lagi. Nah, kalau misalkan kita ngomong profit, berarti, kalau misalkan kita ambil contoh yang bintang 1 ya, berarti 12 dikurangin modalnya nih 10, karena Anda akan pakai 10-nya untuk beli lagi paket bintang 1, supaya 40 hari ke depan Anda dapat lagi, 12 VP lagi. ya Berarti untung bersihnya adalah 2 VP untuk bintang 1, bintang 2 23,96, bintang 3,130, dan seterusnya, Anda bisa lihat sendiri ya. Persentase keuntungannya, kalau misalnya kita bicara bintang 1 nih ya, untungnya kan dua modalnya 10. Berarti secara otomatis ada untung 20%, di bintang dua untungnya 24%, persen, bintang 3 untung 26%. Ya, persentase ini berbanding dengan modal ya, modal itu adalah biaya paket, biaya paket yang pertama paling kiri Anda bisa lihat. ya. 10, 100, lima 500, ratus, 5000, lima ribu itu modal, jadi 20% itu untung berbanding dengan harga modal paket yang Anda beli, ya. Jadi kalau makin ke bawah persentase profitnya semakin tinggi, tapi secara otomatis biaya yang Anda keluarin juga semakin besar. VP yang Anda keluarin juga semakin besar. Ya. Nah, total aktivasi ini bisa ada delap, ada macam-macam beda-beda tiap paket ya. Di bintang satu total aktivasinya 8 paket, di bintang 2 total aktivasinya 4, di bintang 3 2, di bintang 4 2, di bintang 5 1, di bintang 6 1. Ya. Jadi total aktivasi ini maksudnya Anda bisa beli paketnya, Anda bisa aktifkan paketnya sampai 8 paket dalam satu waktu yang bersamaan. Tadi saya sudah kasih contoh di sebelum ini 0,3. Kalau Anda punya paket novice sama paket bintang 1, 1 berarti Anda punya 0,6 PP. Kalau Anda punya 8 paket bintang satu yang aktif dalam satu waktu yang bersamaan, Anda akan punya 2,4 PP per hari, ya. Nah, kalau kita bicara soal profitnya berapa banyak total profitnya? Karena profitnya satu paket itu 2 dan aktifasi bisa 8 paket, jadi kalau bintang 1 total profitnya 16. Kalau bintang 2 total profitnya kalau Anda sudah punya 4 paket, Anda akan punya 95,84 dan seterusnya. Anda bisa lihat sendiri di sini. ya Saya akan coba jelaskan dengan lebih detail ini semua, supaya Anda dapat gambaran lebih lengkap. Yang pertama adalah biaya paket dan perpanjangan. ya Nah ini uh, sebelah kiri Anda bisa lihat tabel, itu adalah biayanya. Saya ambil contoh, ini hanya contoh aja ya. Hari pertama misalkan Anda, bin, Anda memiliki 10,5 VP dan Anda membeli paket bintang 1 yang pertama. Ya, Anda beli nih. Karena kan Anda punya 10,5, belinya 10, masih ada sisa 0,5, ya. Berjalan lagi hari ke-6, hari ke-7, eh hari ke-2, 3, 4, 5, 6, sampai hari ke-7 Anda memiliki 10,3 VIP. Maka Anda akan membeli paket bintang 1 yang kedua. Ya, sekarang Anda sudah punya 2 paket. Nah, jalan lagi terus, jalan lagi, jalan lagi sampai hari ke-20 Anda punya 101,2 VIP. Maka Anda akan membeli paket bintang 2 Anda yang pertama. Ya, ini cuma contoh aja ya. Jadi ada e, cuma gambaran aja untuk Anda nggak pasti hari ke-20 Anda punya 101,2 gitu. Enggak, gak. ini cuma contoh aja ya Lalu sampai hari ke-38, kalau Anda memiliki 102,3 VP, maka Anda akan membeli paket bintang dua yang kedua Anda. Ya, hari ke-38. Nah, terus jalan lagi nih waktu nih, sampai hari ke-41, Anda memiliki 10,2. Tapi Anda tidak bisa beli paket bintang satu Kenapa? Karena Anda perlu memperpanjang paket bintang satu yang pertama Anda, di atasnya. Udah habis. Udah non-aktif, kan 1 sampai 40 ya, cuma 40 hari, hari ke-41 Anda perlu beli lagi paket bintang satu yang pertama itu yang udah habis supaya Anda bisa tetap mempertahankan income Anda. Income saya akan bahas nanti setelah ini ya. Terus di hari ke-47 Anda memiliki 10,4 TV, Anda perlu memperpanjang paket bintang 1 kedua Anda. Hari ke misalkan hari ke-60, Anda punya 101,2, Anda perlu memperpanjang paket bintang 2 pertama Anda yang di atasnya. Terus hari ke-78 misalkan, Anda memiliki 99,2 Gak cukup kan 100 jadi Anda gak bisa memperpanjang paket bintang kedua Anda Ya tapi mungkin tambahinlah satu hari hari ke-79 mungkin Anda sudah bisa tuh Beli lagi paket bintang dua yang tadinya non-aktif ya, Jadi Anda akan perpanjang setiap hari setelah 40 hari Anda akan beli lagi Habis beli lagi, habis beli lagi Shadow clean, I got your world Upside